aman udah nih digas aja nih <laughs> <laughs> oke okay, deh langsung aja nih langsung ya kita buka ya okay. oke ini apa yang ditutup? ngeri nih ngeri, ngeri nih <laughs> <laughs> kayaknya gimana <nih? laughs> oke okay. lu dua besi BOOM senja, siang, malam hari ini bagaimana kabar Pak? Baik. Sehat-sehat. Nih, ininya aman nih. Enggak ada. Audio Audio Audionya aman 서kerja. ya? kita harus maju. Oke, enggak. Santai lah, santai. Ya, apa namanya? Agak-agak apa namanya? Kalau itu mantul-mantul tuh apa namanya tuh? Kita gebugin aja nanti sore. keras Tamit ya? Pak, gimana kabar Pak? Baik, sehat ya. Hari ini bagaimana Bapak kelihatan? Wih, mukanya oh, fresh banget. Lama, <laughs> lama tak berjumpa ya kan? Langsung aja kita berkenalan lah sama sosok seorang ini kan? Di sini kita sapaan kita nih Bomberman dan Bomberwati Bomberman, Bomberati. Iya, sapaannya yang di sana itu mereka yang banyak-banyak mencela saya <laughs> karena mereka kesal tapi saya sayang sama mereka semua langsung aja kenalin diri lo oke nama apa nih nama bebas nama apa aja nama boleh dipanggil orang Panggil kalau panggilannya Tudee itu nama keren ya nama beken ya Prawita Prawitah Prawita, Prawitah nama asli berarti ya. asli putu, tuh nama asli putu gede Prawitah wih putu gede Prawitah kelahiran kelahiran Jakarta wih Tumen-tumen kan? Ada nama ibu tuh gede, Prawita, lahir Jakarta Kayaknya ini salah jalur nih Orang, kan? tua, Orang tua, ya salah jalur Today, aku ya manggil siapa nih Om? Ya, om aja, today kan aja today ya today, today. today. today. today. Kok gak ya enak lah sama-sama Om-Om ya kan kita? Iya <susah> tua, aku kan muda Belakangan ini, aku lihat today nih kemana-mana dia, uh, selalu, selalu postingnya pokoknya hidup sehat, pokoknya wih ngeri kali itu gimana itu? bisa berpikiran sampai apa emang gak ada kerjaan atau gimana? itu alasan <laughs> pertama <laughs> alasan pertama karena gak ada kerjaan, apalagi ya bikin kegiatan yang positif positif, terus ya situasi udah kayak gini kan, mau ya. lagi, udah, tapi next next next ikut, like. ikutan ya sama keluarga, semua ikutan mereka ya ikutan, sekali-sekali tiba-tiba bisa kesini aku, oh, Wih, Wih, makasih banyak, asal. waduh terima kasih Mia, Ayo. waduh, Ayo. Mia lo, makasih lo mi, Ayo. ini langsung nih, baru kita mulai langsung makasih nih kopi jagir, kopi jagir waduh, ini belum secara apa namanya belum secara produksi meluas tapi kita masih teskes case dan coba kita coba teskes case siapa tahu kalau emang ini kita ini kopi dari mana pokoknya bijinya bukan biji-bijian nih, ah. biji asli, biji jagir nih <laughs> <laughs> biji kopi jagir, beda oh, biji jagir, gak-anggak <laughs> antara berair <laughs> nah ini, bijinya pasti biji pilihan jagir selalu menyajikan sesuatu yang di luar biasa Uy. sudah terbukti sih dari sebelumnya iya, iya. Kita, kita coba ya, ya. cing dulu nah. kopi jagir Uy. Oh, makasih Alam bomber dan bomber latih, yeah. kopi. Kalau yang penasaran bisa dicari langsung dibuka aja kopi Jagir, silahkan langsung. Wah, DM ke Jagir. Aromanya, aromanya sejuk nih. Uh, aromanya bukan aroma siapa ya? Aroma, aroma irama nggak? Wow. <laughs> Ini robusta ya kayaknya. Hmm. Jenisnya. Oh, pecinta kopi ya? Ini jenisnya robusta. Pecinta kopi ya? Saya suka robusta. Yeah. Berarti yang tidak pernah berdusta ya kan? Robusta Pokoknya yeah. <laughs> itu tidak <tetap> Robusta Jenis-jenis <laughs> <laughs> kopi apa aja sih biasa ada Robusta Arabica ha? Arabica Dua aja ya? Yang aku tahu. tahu kalau aku tahu. yang yang nistan ada ya? <laughs> <laughs> om today Eh om, -om today lagi Today Kita yeah, gitu. cerita, cerita lah Selama ini belakangnya ini kita tahulah lah Today ini pemain musik juga, pengamen, pemain musik lah, pemain musik juga yeah. dan uh, pengusaha juga. I, walaupun kecil tipis, kecilan tipis-tipis, tipis-tipis, TPTP <laughs> kalau bahasa <misalnya kita. laughs> Dan Today ini mungkin tidak banyak yang tahu, dia juga lulusan salah satu uh, sekolah yang agak gila di sana dan itu salah satu sekolah favorit saya itu IKJ ya nggak lulus sih, nggak masuk. Iya. Kalau Erik bilang, ugh, KJ itu aparis sekolah. Tapi ya, inilah kita nalar IKJ, kan. Kalo udah kumpul ya gimana? Kalau nggak IKJ nggak gila, harus gila baru baru bisa masuk sana ya kan? Begitulah dulu. <laughs> dulu di KJ ngambil apa? Ambil musik. Memang musik ya, khusus musik, musik. ya bukan bukan peran atau atau segala macam gak ya. Seni pertunjukan, musik itu seni pertunjukan. Sempat berapa lama kuliah di sana? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Pengalaman lumayan. Lah. Kenapa memutuskan masuk ke sekolah IKJ? Ke Universitas IKJ. Institut itu. Institut IKJ, Institut di Jakarta. Waktu itu kecemplung sebenarnya karena waktu itu pengennya film. Hmm. Nah waktu SMA tuh pengennya masuk film, karena seneng film, seneng pengen ngambil penyutradaraan tapi waktu itu tante, kamu main musik setengah-setengah, masuk musik aja terus liat tesnya susah kan, klasik-klasik yang kita tuh disana konservatori ya iya konservatori emang sana nah, terus, um, nggak ngerti deh konservatori nah, itu apa, yang klasik-klasik gitu -klasik ya lah. konservatori itu namanya, <laughs> yang harus ada kecambah-kecambahnya tuh <laughs> <laughs> biar tau akhirnya ambillah komposisi, jadi nulis jadi kompos ya rencananya begitu iya oh, terus aja rencana terus <laughs> tapi terlanjur nakal <laughs> enggak lah susah itu kan hanya uh, bagian perjalanan ya, dari, dari itu iya dan akhirnya DO akhirnya ya. <laughs> nakal lagi bisa rumpah nakal nongkrong <laughs> dan, Kong, dan uh, tahun itu tahun sembilan puluh sampai sembilan wih tuh, tahu kan berapa umurnya kan? Oh, <laughs> pecah losan ya tahun. wah, jebakan. <laughs> dia tahu kan? tahun 95 puluh sampai sembilan berarti kita bayangkan sekarang beliau berapa? awet muda loh. waduh. waduh. keluarga sehat. sehat. anak-anak sehat, sehat. semua semua ya. usaha gimana? Us usaha apa? nih? yang nah, itu. Ya, ya. masih. masih. Today ini ada, dia buka usaha juga, karena dia sangat mencintai musik, jadi dia bikin usaha namanya Mungkin pada pembangunan bomber dan Bomberwati, ingin mengabadikan suaranya, bisa langsung recording eh bisa, bisa, ya, bisa recording ya. juga, live juga bisa ya kan? Bisa live. By track juga bisa Kalau terima-terima gini nggak Apa namanya kayak modelnya Apa namanya istilahnya tuh? Uh, dubbing, atau bikin ya, scoring Voice overnya Ya, voice over segala macam itu, film juga sekarang film sih sementara belum, belum, belum, tapi belum, belum ada proyeknya. tapi rencana? rencana kita mau tidak sih, memang karena masih baru kan, jadi masih test market terus, ya flow lah, gitu. nahir aja di mana segmennya di Bali. Ya, kita kan bikin studio itu di Denpasar karena pengen beli satu alternatif buat teman-teman ya, ya. di, di Bali di Denpasar tidak banyak yang tahu bahwa sosok today ini dia tuh orang behind. Di belakangnya, kalau kita ngundang orang yang di, di, di, di, di, di apa istilahnya, udah apa sih di depan panggung, istilahnya orang-orang frontman tuh udah biasa pasti follower langsung but, ya kan? Langsungnya, aku sengaja beberapa tuh memang ngajak yang di belakang-belakangnya karena tidak mungkin orang yang di depan itu bisa menjadi sesuatu jika tidak dibantu sama orang-orang belakang, dan mereka tuh tidak banyak yang tahu lo deh. Maksudnya gitu loh, jadi... Kenapa uh, bom di sini banyak? Aku ngundang teman-teman yang memang mereka behind, behind sesuatu project, bahwa oh, ini project ini besar. Tapi mereka hanya tahu tuh yang in publicnya aja, yang yang front publicnya aja, apa front men publicnya aja. Tapi yang di belakang-belakang ini yang ngulik ini, ngulik itu, yang punya ide gini, mereka tidak tahu loh. Dan sangat-sangat aku lihat ya, sangat-sangat jarang kita-kita tuh istilahnya eh, pot yang cerita-cerita gini lah ngobrol-ngobrol gitu jarang mereka ngangkat mereka banyak kan ngangkat tuh yang di yang udah-udah pada itulah kami memang harus begitu ya. itulah alasan hari ini saya mengundang bapak <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> apa nih gua diundang nih ini loh maksudnya gua jelasin di sini bahwa beberapa Project yang ada terjadi di negeri ini dan besar project proyek itu Nah, orang ini nih, nih, nih, ini salah satunya nih, gede nih, gak asik, gak asik. Iya, Kan selalu merendah, jangan selalu merendah gitu, rendahin dong. Gak apa-apa deh, <gulir> gak jangan deh. Ayo dong, iya, gimana nih? Studio, gimana nih? Studio jalan, studio jalan. Ya, sengketa ada aja yang teman-teman yang produksi yang rekaman juga, teman-teman yang yang yang di dunia ngamen ya di dunia eh.. Uh, cover-cover cover-cover, di wedding-wedding mereka juga kalau ada event kan rehearsal juga di kita iya yeah. sebagian dari mereka jadi ya studionya memang kita buka buat buat produksi ya, buat publik juga buat, buat re rehearsal juga ya ya Eh uh, megang manajemen juga gak? ya pro yeah. namanya kan tipro ya? t -Pro. itu artinya apa sih? dulu awalnya tuh namanya tuh di Project Heeh. Uh -huh. jadi tipro itu ya Project yang awalnya tuh di Pro itu sebenarnya nama manajemen. Hmm. Nama Benku kan lu to the friend. Iya. apa kalau ngirim invoice atau apa nih gitu. Ya karena ini project pribadi kan, ya, itu namanya di Pro itu di project di Pro uh, to the. Jadi today untuk ngirim-ngirim awalnya tuh buat ngirim invoice biar ada namanya aja. To the profesional yeah. di saya. <laughs> akhirnya nyemplung ke apa rental sedikit-sedikit ya. sound segala macam ya, ya. ya untuk Dikit -dikit. berarti di uh, two day, day friends itu reguler atau uh, ngambil emang spesial event dua-duanya semuanya event juga awalnya kita ya semua kan musisi berangkat dari ngamen di kafe jadi ya kita ngamen di kafe-kafe di hotel-hotel Akhirnya kita, suatu ketika aku belajar juga ternyata dunia event di Bali segmennya lumayan nih, bisnisnya bagus dan Waktu itu di di tahun 2000 awal itu, 2005 Belum banyak tuh band yang main ke ranah itu ya, ya. Jadi aku belajar di sana terus nyemplung deh gitu Karena ternyata kuenya enak juga buat dibagi-bagi Kenapa harus dibilangnya ngamen? ya karena ngamen itu kan dalam.. konotasinya ngamen tuh <laughs> ngamen orang itu kan kita.. orang berkonota berkonotasi ngamen tuh lho. kita bikin uang dari.. kita ngamen karena kita mainin lagu.. lagu-lagu cover ya, ya cuma kalau ngamen kan memang orang berpikirnya yang di pinggir jalan gitu, yang, yang di pinggir.. pinggir. emperan-emperan um, sebenarnya.. Pada dasarnya sama, cuma kita beda ruang aja. Ya, beda ruang ya. terus mungkin kalau di dunia profesional ngamen itu kan lebih lebih serius ngitung ber, berpikir tentang soundnya, berpikir tentang komposisinya. Hmm. Biar beda, beda di situ aja. Tapi pada dasarnya ngamen. Pada dasarnya ngamen. <laughs> ya. Kita mau nyenengin orang. Kan. Iya, tapi itu pahala loh. Iya. Berkah loh itu, itu. karena membuat orang senang itu susah loh dan kebanyakan orang yang bisa membuat orang senang banyak, kebanyakan dia tuh beban hidupnya berat hehehehehe <tuh> <tuh> banyak pelawak, penyakit pelawak apa musuh itu, penyakitnya apa? ya setruk lah itu karena dia nyenengin orang, terus terus dirinya sendiri, dia gak tahu bagaimana, bagaimana menyenangkannya ya sebagian besar sih, gitu ya <tuh> <tuh> tapi ini dan gaya hidup juga iya kan? Today ini berbeda, Today and Friends ini berbeda. Uh, para bom dan musik belum tahu mungkin kalau pernah nonton Beny dia main Today and Friends, lagu emang lagu cover, tapi musiknya semuanya nggak ada yang benar. <laughs> semuanya dibongkar sama dia. Gimana modelnya itu? Kok ada ide sampai ke sana itu gimana? Dulu ya karena mungkin sekolahnya di komposisi ya, terus uh, dulu ngamen gitu kan terus gabung-gabung sana sini jadi freelancer mainlah ke, ke band manapun lah gitu Terus satu ketika merasa kok saya terperkosa ya <laughs> harus lagunya gini orang, harus harus motif pastel harus, paste, harus ya, mirip harus begini gitu ya kan? Ya sebenarnya memang gitu ya pada umumnya cuman waktu itu aku ngerasa ah, kok, kok aku nggak seneng ya gitu kok bukan aku ya? Ya gitu aku kurang seneng kan berarti idealis idealis tapi biar bisa <laughs> survive gimana caranya kan gitu. Kenapa nggak ada e, ya original aja sekalian? Ada dulu beberapa kali, cuman ya waktu itu akhirnya diharapkan sama situasi harus memilih uh, fokus ke satu titik, satu ruang. Ya. Nah. Itu tuh akhirnya ya waktu itu kan kondisi melintir, ya. jadi fokus dan aman ya, lagi jalannya lagi kebuka banget, jadi ya udahlah dipilih. Amin. Amin. Dengan bisa, gaya musik sendiri, tapi tetap lagu orang gitu iya kan gitu. mendingan sekalian aja <laughs> original ya kan ya, atau dislip-slipin lah gimana ya kan dulu ada ruang kreatif sendiri untuk untuk original namanya Red Carpet kalau pernah dengar iya, iya tau pernah dengar ya. lah, pernah ya. lah jadi itu biar nggak apa istilahnya, biar gak nyampur-nyampur gitu. terutama partner musiknya ya partner musik ngamen jadi beban mereka biar karena mereka memang ngamen kan kasih bahan amin kalau proses kreatif yang kita berkarya kan ruangnya beda lagi nih jadi, cari partner yang beda lagi yang memang, memang mau mau berkreativitas di situ. Hmm begitu dulu gitu lah kan Dulu tapi akhirnya sejalannya sekarang tuh gimana jadinya tuh? Ya sekarang akhirnya ya merealisasikan mimpi lama yang belum terwujud oh. kan jadi yang salah satunya studio bercoba, coba beroriginal Sama lupa, lah. <laughs> aduh aduh aduh. Adu. Eh siapa? <laughs> Apa bukan siapa-siapa saya. Saya di sini cuma mencoba dalam dunia yang berbeda saya di sini. Asik-asik. Asik. Ya. asik, asik, asik. asik. Habisnya <laughs> selama ini aku lihat anak-anak nih kok gini-gini aja. Mestinya ada yang angkat, Mbak. Nah, jujur. Aku kepingin ngangkat teman-teman yang orang belum banyak yang tahu orang tuh udah terlalu publik terlalu terkonsumsi dengan orang-orang yang memang in the front, frontman apa yang di mereka lihat tapi di belakangnya itu mereka tuh kok nggak ada yang peduli ya kenapa ya bagian disitulah jadi saya kepikiran ngomong nih sama Sultan Jagir nih. Sultan <tuk> <tuk> <tuk> gimana kalau kita buat gini nih jadi kita nggak, boleh juga tuh sisi jadi kita ngatas sisi yang lain. Itu beliau mendukung ya. Oh iya. Oh, okay. Kalau nggak mendukung ya udahlah kita perang aja lah. <laughs> <laughs> enggak, enggak. Dia dia dia tuh sahabatku juga. Dia tuh aduh semuanya kakakku juga. semualah keren, lah. keren. Dia tuh keren banget orangnya. Dan semua ada dia tuh. <laughs> deh lanjut deh ceritanya. Yeah. Gimana? Sekian banyaknya menjalani kehidupan itu kan berapa tahun tuh dari 2005 loh sampai sekarang 2021 awal awal main sih di Bali sembilan sembilan sembilan sembilan ya dari sembilan ya tapi lebih fokus untuk kesannya kan dari tahun berapa ya dari kerudung eventnya mungkin kalau dulu dulu sih di awal 2000 ya udah nyoba nyoba gitu tapi fokus mengcreate bahwa kita tuh memang band event itu di 2005 sih establisnya baru mulai nama tuh ya itu dah dia mangkanya setahunnya saya mengenal lebih mengenal sosok dia dari tahun itu kan. Ih, ini ngeri nih Bu, ini ini setiap main aku perhatiin, ih kok beda ya tapi keren loh. Di aras main ulang sampai Karena nggak bisa nguli kali ya? Enggak, enggak <laughs> bohong. Karena aku yakin sampai aku, sampai aku yakin nih, nih jangan-jangan yang punya lagu denger sampai bengong deh nih. Ini lagu aku bukan <laughs> sampai begitu loh. Karena emang notasinya sama tapi musiknya berbeda. Itu gimana mencari formula seperti itu? jadi ya tadi, nyambungin tadi kan karena aku merasa nggak nyaman dengan apa ya mengiringi, oh, pokoknya wah ini misalnya di event apa, wah harus iringin bapak ini, ibu ini dan sebagainya nah, terus ya memang kita ngamen ya, kita cari uang di sana tapi ada yang kurang nyaman di sana yeah. ya mungkin karena darah muda juga, oh gitu ada nggak ketemu sama titik di, di mana waktu zaman proses-proses itu ketemu sama orang-orang yang memang mencintai lagu tersebut sambil kok nggak mirip sih pernah di awal pernah Hah? kok karena kok begini sih janti lebih ya. lebih. kok kayak gitu sih padahal aslinya lebih enak loh karena mereka udah terlalu dengar yang aslinya yang kan aslinya. kan pasti ada lah misalnya salah satu kita bilang salah satu pencinta lagu A gitu kan dia udah ngapal ngeplug ya kan sampai melodi titik koma aja dia udah tahu dia bisa ngomongin apa bisa dilantunkan di, di sama dia tiba-tiba dengar tuh dan friend main ya lagu apa tiba-tiba samba tiba-tiba <laughs> bossa, tiba-tiba salsa tapi lagunya ini gitu pasti ketemu lah yang gitu-gitu di awal ya karena memang kan di era itu di era 90 an sampai 2000 awal itu musik pengamenan tuh emang cenderung plagiat nah dan pendengarnya juga pendengar plagiat kan ah. waktu itu jadi mungkin momennya pas belum belum terlalu banyak yang, ya, yang iya. twist musiknya, cover-cover yang, yang di twist jadi momentumnya waktu itu, uh, sebagian orang merasa fresh oke, okay. sebagian orang ya sebagian. sebagian, tapi sebagian komplain ada yang komplain, karena belum siap mungkin ya karena belum, belum banyak kan tapi lama-lama, dan familiar dengarnya iya, betul, lama-lama mereka uh, maksudnya pendengarnya waktu itu, ya akhirnya lumayan banyak, karena merasa lebih banyak presentasi yang merasa itu fresh ya. gitu. tapi kalau untuk sama yang punya tempatnya begitu menyajikan uh, dengan kompos yang seperti itu gimana? mereka happy sih uh, di era itu ya, mereka happy karena mereka punya sesuatu yang baru bisa, ya punya apa istilahnya uh, bisa mempresent sesuatu di venue mereka ya. yang nggak umum gitu. itu itu aja itu keliling Bali itu ya ya di daerah tourism sih pada. iya dan sadar nggak kalau mungkin nggak semua daerah bisa seperti itu kayak mungkin tertentu aja kayak Jakarta oke, okay. Jogja oke, okay. Makassar ya masuk masih hmm. dan Surabaya kalau di Bali itu bener-bener kalau namanya cover mereka sampai bilang lu main ke Bali mau ngapain lu mau ngamen-ngamen di kafe-kafe ya sampai dikitin karena zaman-zaman itu aku kan ketemu lu kenapa nggak lu lu lu kan di Bali lu kenapa lu nggak main aja di cafe aku itu, aku situ berpikir aku kan emang bukan, bukan orang apa namanya, aku memang suka tapi aku nggak bisa main kayak gitu suruh nyari lagu orang aja, sakit kepala gitu ya, kan banyak lagi iya <laughs> iya <laughs> kan, itu, kan nggak <laughs> mungkin main aja semasa satu lagu, dua lagu, empat lagu bisa satu ya. hari betul itu mengantisipasi dan mensiasatinya tuh gimana tuh? ya memang konsekuensi ngamen itu kan memang repertoar ya, harus lebar Cuma yeah. waktu itu yang di kepalaku gue, idenya itu kan dulu karena aku main akustik besok main oh. akustik gitu. Jadi dulu itu memang sulit sekali nyari partner yang mau diajak main akustik. Jadi teman-teman musisi dulu, ah, ngapain sih deh ya, ah. Kalau aku tuh kita memang gini-gini yang nah, ya, bisa besarnya. Ya, ya ya ya ya ya ya. Ya, cuma namanya suatu visi. ah Coba aja deh, coba aja terus coba terus akhirnya ketemu. Uh sahabat-sahabat sih sebenarnya dulu ya sahabat-sahabat yang akhirnya digeser ke ruang profesional ya. yang diajak ke, masuk ke ruang ah. profesional kalo, pada umumnya kan kita, ruang profesional dulu baru dimasukin ke ruang sahabat iya iya iya ya. aku masih berpikir nih, kalau model-model main seperti itu, kalau kita main uh, live di, istilahnya kayak di, di channel kita, kena benefit gak Ming ya? Apa? kayak model-model gitu <tuh>. Togantung, see, togantung. kan lagunya sama, sama kalau sama tuh ini kan memang dibuat di kompos ulang itu, aku takutnya kalau kita main live di yes. YouTube. Yeah. Oh dari live. Iya oke oke. Ini ini satu salah satu uh, mas apa istilahnya? experience baru bagi saya nih, bahwa saya nggak tahu ya gimana ke depannya, tapi belakangan ini kan gini deh. Wow. Masalah, masalah ini loh, mulai Mulai kerasnya uh, royal, apa bukan okay. royal tiap yang original nih, loh, sampai dibuatin undang-undang oh, okay. yeah. ya dari hakis segala macam itu. Sampai kalau kita katanya sekarang itu kayak di cafe atau di toko-toko, misalnya ya yeah, segala macam itulah. Uh, apa sih namanya kalau kita main itu cover segala macam itu? Kena katanya apa harus bayar harus harus lah paling enggak gitu. Aku pernah dengar juga itu. Jadi itu ya aku ngikut aja kalau emang udah begitu iklimnya ya, ya harus ngalir kan gitu. Iya. Tapi yang aku dengar juga biasa katanya sih itu si penyelenggara. Si penyelenggara yang bayar. Jadi misalnya ada event yang punya tempat berarti ya atau EO-nya si penyelenggara. Misalnya yang entah EO-nya entah si klien yang punya acara. Iya itu masih masih ini sih masih berguling ya masih belum belum pasti ya belum pasti gimana gimana nanti akan semua win-win solution buat semuanya tapi setuju gak kalau anda kata memang semua lagu tuh akhirnya ini kalau bagi saya sih gini deh itu salah satu pensiunan untuk para musisi loh iya, menurut saya kalau aku sih everybody happy ya maksudnya kalau kita berkarir kita kita bikin bisnis bikin uang di satu di satu lingkaran itu bukan, bukan bikin uang apa, bikin penghasilan Ya itulah, artinya ya. bikin profit ya jadi bikin, bikin income kita ya Ya win-win solution, kalau memang sudah, sudah di Indonesia ini khususnya sudah siap punya formulanya Yang tidak menekan satu sama lain, yang memang semua pihak memang seharusnya mendapatkan itu ya kenapa enggak Silahkan aja, kan dibikin yang penting kan yang amannya juga bisa tetap jalan, penikmatnya juga bisa nikmatin, yang punya lagu juga bisa dapat penghasilan. Betul. Wih, ngomongan kita serius nih, jadi jadi serius nih. Santai Kuah, aku kok jadi jadi jadi santai. jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi oke jadi jadi jadi jadi jadi iya, jadi jadi jadi jadi jadi ya di acara ini namanya acara bom, ya kan di bom ini selalu aja kita ya saling berbagi lah, ya kan sama sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita yang ya kita tahu loh, di zaman-zaman sekarang ini kan banyak yang putar haluan, hmm. yang dari musisi jadi ini, yang dari pegawai hotel jadi ini, nah di sini kebetulan kita sahabat kita ini uh, mau apa ya UKM ya. Sebenarnya usaha kecil menengah ke atas, <laughs> usaha kecil bingkir -bingkir. <laughs> Ini ada namanya holy water. Ini fermentasi yang bukan sembarangan dipermentasikan, tapi minum beralkohol apa gitu sih. Enggak, itu ya. Tapi yang nggak apa-apa lagi. Saya, saya kalau nggak minum nggak apa-apa. Tapi paling tidak saya menyampaikan aspresiasi dari beliau beliau ini yeah. kan ini Terus, harus lewat, harus iya harus lewat ini namanya holy water bisa didapatkan kalau dapat tapi bersyukur tapi biasanya sih kalau bisa mendapatkannya harus beli sih enggak bisa dapat kalau mau mendapatkannya beli bukan dapat <tuk> <tuk> <tuk> ya iya kan ya teguk dua teguk ya kan bisa di mana nah ini dia ya, masalahnya ini, informasinya harus lengkap kalau mau dapatnya nggak mungkin bisa Dibeli baru bisa dia. Ya. Dibelinya di mana? Nah, itu <laughs> Dibelinya, silahkan di DM aja nanti ada dari official Jagir channel yang memberitahu bocorannya di mana bisa didapatkan. Di, maksudnya dibelikan. Wonyo <cuk> <laughs> dibilang bar, dibilang keras nih barang cair. <guluh> <guluh> <guluh> bingung aku jadinya. Luar tapi. Dibilang keras nih barang cair. Ini <guluh> apa enggak? Aku juga bingung. Ya, aku dulu Enggak ya. Enggak ya. apa-apa deh. Ini hanya sekedar aja kita taruh sini. Ya, siap, siap. Diminum monggo, nggak diminum yang ya monggo. deh mulai tinggal di Bali mulai sejak kapan Sidik? 98. 98. Tahun 98. 98 ya. Sebelum itu di Jakarta ya. Jakarta. Jadi pulang ke Bali ya hanya libur sekolah. Oke. Lur sekolah kan ya. Betul orang tua kan Bapak dan Ibu dan pasar Jadi ya, Tektokan ya? Tektokan Tapi biasanya di Jakarta dulu. Biasanya di Jakarta ya. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Pusat sama Sabaru, Gang Sentiong. Iya, <laughs> <laughs> Yoi. Wah, Coba jangan dimulai <laughs> orang dia takut deh dia takut deh dia takut deh. deh eh di pasar baru itu itu ada <laughs> itu ada apa perumdam aduh aku lupa ya dari yang kasapura tembus itu apa ya namanya ya kemayoran kan itu ada ya tempat tongkrongan kan, di sana ada tempat tongkrongan asik pokoknya itu semua ada yang di sana tuh <laughs> sama satu lagi nih kayaknya nih kurang Abdul nih Wih, ini yang lagi ini <tune> <tune> <usuk> udah? <Sengista> udah masuk belum ya, nih? bapak ini? hebat sekali melewatkan udah masuk belum nih? udah masuk belum? udah masuk belum oh tuh deh, yang lagi ini sekarang nih, anak-anak bali sekarang nih lagi-in lagi-in ya ya itu, aku pemantau aja oh gitu? nggak masuk ya? yang bako-bako gak masuk ya? ya nah, jangan deh, udah pensiun? om? Um, bisa diminta ininya enggak? ya aduh wih, tuh kayak seri mulat ya kan duit ini korek nih duit, korek, kan seri mulat <laughs> oh, ya itu kan se se sekedar basah basi gitu. lewat, Enggak masalah kan, ada gak itu masalah, serius nih, beban nanti <laughs> si Oktav aku tembak ini gini sialan banget <laughs> ntar gak ada yang mau katanya sama satu lagi deh. Kita juga hari ini kita untuk makan siang kita tadi kita dikirimin namanya eh uh, uh, tawa, apa ya? Tawa. Apa sih namanya tadi? Warung betawah warung dari warung Betawa itu ikan tawa yang memangnya ikan ikannya ikannya memang tawa banget, Mang. Ikan, <laughs> ikan air tawar. Ikan Betawa. Oh, betawah. <laughs> Ikan yang tawa banget emang. Tawa-tawa sekali di <laughs> Sambelnya gila, pokoknya keren warung warung betawah terima kasih. di tuh Itu lokasinya Jalan Mertesari, satu perumahan Graha Pesona nomor dua tiga, Sidokarya Denpasar Selatan. Silakan jika ada yang apa ingin tahu rasanya bagaimana rasanya betawah, langsung aja di sana khusus menjual B yang tawah, gen. Tawah sama itu tuh, woi, the king kriuk, eh ah, belum dapat tadi. Kayaknya banyak ini ya. Iya. Banyak yang lima <laughs> king nih, king kriuk nih, king kriuk nih. Iya, kita channel, berbagi. Channel ini <laughs> luar biasa. <laughs> kita berbagi, kita baru mulai kita, udah. <laughs> kita berbagi ini namanya, waduh, uh, ini namanya biasa, uh, babi guling chandra. Terima kasih. Dia nanti buat nyonya, makasih nah, banyak babi guling chandra yang King kriuknya emang bener-bener kriuk itu kulitnya ngeri jerawatan nggak paham <laughs> <laughs> kulitnya jerawatan, berang <laughs> Oh, bersih. bersih, dijamin rasanya terjamin, tapi karena saya tidak makan yang namanya babi sorry, jadi saya bisa lihat <laughs> tapi saya atau babi guling chandra? mungkin banyak yang belum tahu saudara-saudari kita yang di sana bomber mandan pemberwati kita yang di luar Bali yeah. kalau ke Bali cari kalau yang suka makan daging babi babi guling Chandra di mana di jalan Tengku Umar ada banyak di cabang ini banyak ya banyak nih lumayan nah. UKM-nya UKM-nya UK usaha usaha kecil menengah ke atas <terus ulloh> ya ya masuk ya. masuk masuk nih Ulan, ya kan aku suka ayamnya ayamnya enak ayam betutu senang aku bumbunya bener bumbu bener bumbu, bener bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbunya bener lah bumbunya bener bumbu lah pokoknya bukan bumbu bumbuan yang yang eh, bolong iya ya, ngeri harganya harganya ngeri nggak enggak ya masyarakat ya masyarakat bermasyarakat <laughs> karena covid semua semua kita saling berbagilah om saling menyesuaikan ya, pokoknya ya terima kasihlah semua saudara-saudara di sana, semoga kita berkahnya sama-sama mendapatkan berkahnya sama-sama berbagi -sama bagi rezeki, ya kan dan juga kopi Jagir terima kasih nah, ini, ini yang luar biasa eh, nih? ini masih test case loh kopi Jagir ini masih test case ini rasa sih kan, udah top, tinggal di-publish aja iya, tinggal di-publish ya tinggal di edarkan. oh, om, om Jagir tuh, tinggal di-publish uh, tuh, tuh, dia bilang tuh ini pencipta kopi loh yang ngomong, berarti cocok nih ya mantap ini, mantap kopinya Uh, rekomended ya. segera digulingkan ke market saya jujur kurang suka namanya kopi tapi begitu saya merasakan ini bukan iklan nih bukan iklan ya Suma, Testim saya, testimoni ya diri pribadi diri. nih bukan iklan nih bukan iklan ya garis bawahnya bukan iklan <laughs> <laughs> <laughs> jadi rasanya kopinya tuh kalau kita biasa kita minum kopi yang namanya benar-benar kopi tuh pekatnya beda ada kayak ada rasa-rasa getah yang gimana gitu di lidah dan ini kurasakan di kopi ini. Bold, bold. Iya, yeah. bold. Oh, itu namanya bold ya. Iya, ini oh, keren tuh. Rasanya memang bener apa namanya? Mungkin karena dia memang bijinya pilihan ya. Jadi berbeda. Jadi kan kalau kita juga kan kalau pucuk-pucuknya memang gitu kan beda rasanya yeah. sama yang dibawah. ini memang enak banget, ya. Mungkin kalau ditambah lagi tidak di, yang, ti yang tidak suka manis, yang non sugar lebih rasa dia, hmm. lebih, lebih nonjok, lebih nendang, dan lebih melek matanya katanya, apalagi kalau minumnya sini ada udekannya wih, lebih kecolok matanya, kan? Nah, nah, nah, jangannya minum, <laughs> ditip tesin ke mata <laughs> aduh, lan lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut om lagi. lanjut om. udah udah selesai tuh, cerita itu babak itu babak itu udah selesai, cukup dah lanjut lagi, lanjut Akan lagi mana, dari Jakarta ke Bali, dan terjun langsung ke dunia musik dan segala macam. Om, capek kita deh kalau ngomongin masalah musik, kita udah tau lah sebalik ini tuh deh pemain musik yang segala macam enggak aku capek lah kalau ngomong masalah musik. Coba kita ngomong masalah lain selain musik bagaimana? <tuk> Setuju sih. Iya kan? Kalau apa? pemain apalah, pokoknya kita ngomong sekarang apa yang diomongin? Yang diomongin kita gini. Jadi di sini saya ada beberapa seperti pertanyaan seperti pertanyaan, tapi... Selasa ujian, <laughs> <laughs> tapi... Tapi, perlu dijawab, serius-serius lah, sekedar aja Tapi orang tuh pingin tahu sisi lain sosok, sosok Today tuh Oh ternyata Today ini tuh, selain selain musik Selain musik, Today tuh senang olahraga sekarang, udah tahu ya kan, karena sering post ya kan Baru-baru Hah? New, apa Newbie? <laughs> berarti selain musik hobinya? wah kalau hobi aku termasuk orang seorang yang punya musik aja sebenarnya hobi nggak hobi oh, terus? sebenarnya kerjaanku nyanyi Don't... ya maksudnya selama aku bermusik ya oh berarti kerjaannya, nyanyi itu pekerjaan? akhirnya menjadi profesi oke okay. sebenarnya aku orang nggak suka nyanyi hmm. percaya nggak? percaya <laughs> aku orang nggak suka nyanyi, nggak begitu suka dengar musik terus? tapi nyemplung di musik, itu gimana? atau mungkin lebih senang dalam dunia bisnisnya ya.. bisnisnya sih baru bakang ini dia. artinya maksudnya kalau bilang hobi <laughs> ya hobi aku orang yang gak gitu gak usah lajain disini, baru depan <laughs> kamera jaim ya <laughs> gak serius, aku orang yang <laughs> gak begitu <tahu>, punya <laughs> hobi kayaknya kalau orang nanya <laughs> hobi ko apa, aku bingung masa? aku gak tau hobiku apa sebenarnya. <laughs> oke, okay. kalau baru bangun tidur, tuh dia ngapain? nggak ngapa-ngapain, itu dia pertama baru bangun tidur, langsung ngapain? ngopi ngopi aja? ya, aku tuh ini hobi gua kayaknya oh. <laughs> diarahkan iya yeah. yeah. oke okay, oke okay, oke okay. masih nyambungin tadi aja sih yeah. yeah. kan gara-gara taksunya <laughs> Jagir ngopi <laughs> bentar, nanti ada om ini nanti kita ada biasanya kita, bukan biasa itu ben nih. nih. Oh. Ini ada merchandise Cik. boleh dirasakan nanti buat di rumah, buat Wah wow. Ini dari Jagir Coffee. Kita masih test case dan masih test publish. Kalau emang oke okay, kita hajar. Iya, kalau emang enggak ya udah enggak oh. usah cukup buat ah, merchandise saja. Cek enak ya, ya soleh. <laughs> Berarti baru bang tidur langsung ngopi. Terus nggak ngapa-ngapain selain selain bermusik, sehari hari ngapain? waduh, kalau ngomong itu sekarang nih yang lagi ya sekarang lagi senang main sepeda main sepeda ya? senang, senang main sepeda main sepeda apa sepeda dimainkan? ya di.. dinaikin apa <laughs> sih berapa ya? 100 kilo itu emang ngegeping biji itu <laughs> mata itu man. wih 100 kilo lo, aduh ampun dah <kuh> Apa. Inspirasinya dari teman-teman juga. Hmm. Kan banyak teman-teman kita yang udah dulu. lah enggak usah disebutin. Disebutin mereka kan? Boleh. Misalnya Gus Bin. <laughs> <laughs> Kapan dia diundang sini? Gitu? Nanti, <laughs> Nanti. Ada waktunya dia tuh orang <laughs> itu. Wih. <laughs> itu. Berarti kegiatan sehari-hari selain bermusik adalah Be ya bersepeda terus Ya, updatean musik di YouTube, okay. di YouTube, di YouTube musik. Sekarang lagi mau belajar belajar dunia ini sih, dunia perkebunan karena situasinya lagi gini. Mas mau tahuah dikit-dikit tentang dunia hmm. agak gitu Nah, kalau permainan di masa kecil favorit apa? apa ya? ya, ya. nggak semua orang udah lo tahu lo standar? Ya. ya apa tuh? ya kalau kecil kan mainnya apa kelereng, kan gundu kalau di Jakarta, ya kan layangan. Hmm. standar standar orang gak banyak. aku nggak ada yang beda, mau hampir sama kayak yang lainnya. -lain. di era itu, ini jawaban jawabannya, jawaban jawaban yang jaga-jaga itu loh biar enggak kelewatan <laughs> yang tahu, gitu. ya Allah. Ya bandel-bandel dikit ada. Gede. Uang belanja bulanan bulanan ke istri. Itu, <laughs> itu, itu gimana? Berapa per bulan? <laughs> ini nggak biasa ditanyain orang oh, Wah, gitu uang <laughs> itu uang belanja bulanan ke istri itu kita nggak ngobrol sama istri kan karena kan iya kan kita nggak mau sisir ke aku bilang aku nggak mau ngomong, kalau mau itu udah aduh leman lah ayo nah kalau di rumah tangga aku santai ya nggak ada istilah uang belanja sekian sekian, enggak ada jadi <laughs> selama ada, dipake-pake aja oh gitu so, emang nggak ada, oh ini ya harus limit segini segini, karena oh dalam bali itu, umumnya kan pengeluarannya juga random pada nah, kemarinan, macam-macam ya, ini gitu. gak bisa di jadinya oh gitu, Apa tapi itu? paling gak, at least <laughs> dalam bulanan, pasti ada loh buat jatah ibu rumah tangga kita di rumah ini, <laughs> ini biar ya. kalau gak gitu, woy ngamuk, bisa tidur woy <laughs> dikasih tidur di ruang tamu nanti <laughs> aku merah maja kok yang ngomong nih <laughs> gak berani ngomong nih dia juga gak pernah minta kok maka kan aku ATM bilang gitu itu namanya ATM sial sial itu gimana? ketemu kalau gak ketemu gak sial ya iya kan? itu namanya ATM sial karena ketemu, udah diumpetin ketemu aja oke masa terindah yang gak bisa dilupakan Ah, di saat apa tuh? Salah satunya ya saat dulu di IKJ sih. Kuliah ya. Saat itu memang um, momen yang paling gimana. Ya paling ingat. Sadar gak temen teman-teman IKJ itu sekarang Sadar. Yang besar, kan, udah pada jadi? Sudah, sebagian bisa kan melakukan Masih konek-konekkan ya? Masih, masih Salah satunya siapa yang bisa yang masih tetap uh, apa konsisten untuk tetap berkomunikasi siapa? Kontak banget intens enggak? cuman masih ada di grup ya ada lah masih ada lah, apa? ada temen-temen yang dan beberapa ada. juga public figure iya ada di sinetron, ada yang sineas yang behind -sin, sutradara sutradara terus aktor coach yang kalau dikerenah lebar di Indonesia itu iya, iya sepertinya dia, itu aku punya, ada, saya punya sahabatnya padahal dia udah nggak di sana tapi masih tetap sampai sekarang sampai bikin kemarin baju Shhh. udah ya, anak teknik bangga banget sama teknik kata lu karena ikatan orang itu emang nggak bagaiku nggak masuk banget ya lu kapan di tekniknya kapan masih bangga banget lu anak teknik wah, nggak nggak nggak apa lu oh nggak ada di sini wah wow. <laughs> Panggang <tuk> <tuk> banget. gue eh kisah lo bikin granat katanya. Granat. Ngeri kali. Tapi aku respect lah sama mereka. Bagaimanapun janganlah dimasukin hati itu emang bener-bener respect. Walaupun mereka sudah meninggalkan tempat itu tapi mereka tetap uh, ikatan batin tetap tetap silaturahmi tetap berkomunikasi itu keren. Oke. Okay. Um, Sosok tadi. Lagi. Jika terlahir kembali, jika terlahir kembali, sosok tadi ingin menjadi apa? wih mikir. Tetep pengen jadi musisi, tetep pengen sekarang apa, apa? Loh, katanya karena lagi. Dilang lagi. Karena ya dulu awalnya macam belum. Maka nah. aku happy. Oh, gitu. Berarti jika kalau la kalau lahir lagi, diulang lagi seperti sekarang enggak apa? Enggak apa-apa ya. Terima aja ya. Happy, happy Oh. Oke, oke, oke, boleh boleh boleh oke, oke, Pasaran, banyak oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ini kan oke, acaranya. oke, oke, oke, oke, oke, oke, Kalau oke, mendengar kata bom bagi sosok tadi itu bom itu apa? Bedak, meledak. Dahsyat, dahsyat. Uh, happening, uh, happening. Yeah. Apa happening. Apalagi? Yeah, itu tiga hal teratas yang penyeluntas. Uh. Kalau memang itu bom ya. Nah, kalau andai kata bom ini sebuah singkatan. Ah. <laughs> apa ya? <kuh> Mata, mulai <tuk> nah, <sama lagi. tuk> Ih, lama banget eh, lama. <tuk> sebuah singkatan BOM ayo singkatan BOM banyak lah gampang lah itu kalau sebuah singkatan lah apa ya? apa? <tuk> Gak heran, Mas. Kena nasi, kan? <laughs> Kainya, makin melemah lemah. Progresif, oh, iya. <laughs> masih <Masihnya> itu siapa? Mas ini siapa? Mas ini siapa? Apa ini siapa? apa ini siapa? Mas ini siapa? Mas ini siapa? Mas ada siapa? Mas ini Pas? Mas ini siapa? Mas ini siapa? Mas ini siapa? simpel ini siapa? Mas biarin orang mikir ah <laughs> Maksud, ya kan biarin orang mikir apa ya, next halo <laughs> <laughs> <Aduh. laughs> oke okay. prestasi yang paling dibanggakan selama ini sebuah prestasi oh ini gua banget nih ini hasil perjuangan gue banget wah oh. <laughs> yeah bikin rumah sendiri usaha sendiri ah. nanti tangan sendiri itu aja. bukan campur tangan dari orang tua iya yes. anak-anak, sekolah segala macam ya dibiayain memangnya memang ya, bang, tanggung jawab orang tua eh, itu iya oke <laughs> oke okay, okay. berarti se sebuah prestasinya adalah bisa berdikari mandiri lah. Ya bisa bikin rumah sendiri itu kan hmm. juga buat aku pencapaian karena dulunya hidupku nggak gampang jadi masa ada karunia bisa bikin rumah sendiri tuh prestasi tuh. luar biasa. Tempat atau negara yang ingin sekali dikunjungi? Nah, di Eropa bebas di mana aja spain di daman tuh ya iya aja Spanys. spanyol ya iya ya. mati mati hmm. maksudnya eropa di arah situ eropa pokoknya di arah eropa ya. terutama tuh spanyol kemana spanyol banyak, ada madrid ada, woy banyak barcelona. Mana, tuh, barcelona ya semua, pokoknya mana aja, pas apa lo enggak kunjungnya Berarti, itu salah satu mimpi yang belum terwujud Yes Ingin traveling. traveling ke Eropa Terutama daerah Eropa Barat tuh Bukan Timur, Eropa Timur beda Timur, ASEAN Hah? rusia, -Rusia itu, timur. Iya, Timur Rusia Ya, Yugoslavia ya Apa itu Eropa Timur ya? ya. Apa aku salah? <laughs> <laughs> Bener ya? Gak ada yang nyala <tartuk> <tartuk> <tartuk> Salah juga ngetang ke polisi gitu ya. <tartuk> <tartuk> Wih, banyak nih Toko, favorit? di musik Bebas ya, apa aja boleh? Sting Pak uh. Desti Pak Desti Pemain bass Dari Pentolannya The Police Itu to toko favorit ya? Ya Lumayan banyak menginfluence beliau. Kalau figur favorit? Iya dia juga. Uh, cinta mati sting, ngeri kali nih. Enggak, juga cinta mati enggak juga, tapi kebetulan bapak itu cukup banyak merubah persepsi saya bermusik. Eh, dalam terus mengaplikasikan musik ke dalam buku ini. Kalau binatang favorit? Anjing. <laughs> padahal nggak enak banget ya, anjing saking, <laughs> ngomong saking, anjingnya jangan kesini dong <laughs> justru saking anjing itu begitu dekat sama manusia, <laughs> jadi kalau mana aja aja gitu itu artinya lu ya, iya iya iya <laughs> iya kan? iya, di Bandung juga gitu. <laughs> Bandung kalau ngomong anjing sih ya sama sama mana ya iya iya kalau Komposer favorit? Kalau di terwir kita di Indonesia, luar negeri? Di luar negeri yang klasik nih, bah. Sebastian. Sebastian. Sebastian bah. Cepet nih kalau kalau ngomong urusan urusan musik itu. Nah, buku favorit? Berpikir dan berjiwa besar. Karya? David Jesus. Wuih, dari. Oh, keren tuh bukunya tuh. Senang baca buku ya? Dulu ya lumayan, sekarang jadi agak ngantuk-ngantuk karena ada baca. baca. Tapi sih aku, aku pribadi juga senang baca buku. Karena zaman dulu memang kita nggak ada media lain ya untuk tahu dunia itu kan, nggak kayak sekarang ada YouTube, ada banyak, banyak, apa cara untuk mengakses dunia. Kalau dulu kan cuma hanya buku. Apalagi, buku ya majalah, download, apapun itu kan dulu ya hanya itu, akses kita untuk tahu Tapi, jujur aja, anak-anak zaman -anak sekarang tuh nggak begitu banyak suasana baca-baca buku Mereka lebih banyak kan depan komputer dan baca yang udah ada aja di situ tuh. Ya, mungkin eranya ya Karena setiap era kan ada lebih kurang. ya sekarang, Kalau sekarang ya memang karena udah digital, semua digital yang gitu jadi informasinya bentuknya udah visual mungkin kan udah yeah, ya, ya. visual udah video udah lebih enak sekarang sih tapi bukan berarti yang dulu lebih yang sekarang kurang atau sebalik memang era yang beda aja sama-sama informatif cuman kan gimana kita aja <tuk> oke okay. next ya, okay. apa yang paling ditakutin dalam hidup wah <tuk> langsung yang di sana ya Ya, ya. aku juga takut sih. Ya, Itu aja. Yang lainnya nggak ada. Oh, yang paling takutin ya, dia. Yang ya, paling takutin. Jangan ya. dibikin nomor dua, nomor tiga. Iya, iya, benar, benar, benar, benar, benar. <laughs> <laughs> <Enggak> paling <laughs> lagi kita. Oke, oke, oke, oke. Ngeri bahasanya lu Apa ya, namanya? Ya. Jawaban jawabannya loh. Nah, Langsung ya, lo. god. Yeah. Kuliner favorit? tifat cantok <tuh> <tuh> apalagi yang jualannya benar-benar cantok ah, kalau di papan ketik tuh, oh sama i, dekat tuh, <tuh. <tuh> yang jualannya cantok, makanannya tifat cantok aduh favorit tuh favorit dagangnya apa makanan ini? Soalnya <tuh> bumbu kacang, makanan dengan bumbu kacang yeah. <tuh <tuh> pasti aku suka oke oke, gak takut ya? Pertama. asam urat? gak, asam urat gak, gak lah kalau minuman favorit? jawaban-jawaban yang jawaban ngeri kali ini ngeri jarang-jarang loh, eh jarang-jarang orang tahu loh sosok Ini kalau ditanyain quote ini, ini notasi ini kan orang lupa. Dia tuh, dia oh, ya. ini kan beda nih, bukan orang sembarangan tahu dia. Ini beda lah daripada yang ada. Makanya podcast ini oh, ku, itu, <laughs> podcast ini ku buat biar nggak sama yang sama yang, Udah, yang itu. Udahjak ngobrol orang apa lagi berkarir kemana ya? Kenapa deh? <laughs> apa? <Apanya>? Panjat <laughs> jebakan berikan. <laughs> Aduh, asik asik, keren deh. Wih keren lo bener warna favorit hitam. Oh, pakai hitam. Siapa yang takut? Ya, <laughs> Iklan banget. Menutupi yeah. perut besar. Nggak yeah. mau <laughs> suka itu. Dari dulu ya? Hitam sama putih dua itu. Artinya? Enggak tahu suka aja. Suka aja dengan karena dia basic kan ya. hitam, putih. Oh, yeah. Apapun ya. Tapi filosofinya hitam dan putih jangan pakai geloslovin oh berang, okay, ya, ya, ya, ya, ya, oke oke ya, oke okay. oke gak mau ya, jangan berat-berat lah -berat, berat berat -berat, ya berat-berat yang ringan-ringan iya iya iya iya <laughs> aduh, keren keren keren keren um, udah berapa lama kita? iya, <laughs> udah berapa lama nih? oh, oh, oh. oh, oh sempetnya, oh. bentar terasa ya? iya iya loh, eh, cepet ya <laughs> <laughs> oke deh deh ini sebelum kita berpisah lah ya kan jangan berpisah dong jangan lah Ya, aku juga takut berpisah. Nggak <tuk> <kamu. tuk> <tuk> maksudnya gitu. Sebelum kita mengakhiri perbincangan Bisa kita, wih bener banget omongan Gak usah lah, udah calonin ya oh, lah. Ya. <tuk> Kasih lah. Seperti yang sudah sudah Kupertanyakan sama semua tamu-tamuku di sini di acara bom ini, motivasi untuk generasi sekarang dari sosok Today fokus, konsisten Woy, yeah. apapun itu? apapun itu pekerjaannya apapun itu? apapun bidang. kalau udah fokus dan konsisten, bisa menghasilkan pasti ada hasil singkat, padat, tepat, dan cermat <laughs> oke okay deh terakhir, terakhir deh, terakhir, terakhir, terakhir kata-kata akhir kayaknya nyaman dirinya kak <laughs> terakhir-akhir harapan untuk negeri ini harapannya gak, gak mulut-mulut sih jadi lebih baik bisa dekat, bisa deket sih harapannya nih harapannya ini nih nih. penting ya? iya nih harapan ini satu pesan yang agar semua generasi dan semua sahabat-sahabat kita dan semua pembermahan dan pemberutian di sana itu dapat harapannya negeri ini masyarakatnya bisa mandiri tidak lagi cengeng menyalahkan pihak entah itu pemerintah entah itu penguasa karena mereka mau berbuat apapun mau siapapun yang memimpin kalau kita nggak mandiri ya kita akan ada apa, apa kita bisa mandiri berdiri di kaki sendiri Semoga semuanya baik. Kalau semuanya bisa begitu, kan? Pasti negeri ini jadi baik. Kalau gitu, bukan? Bukan? <laughs> ya, ya. Keren, keren, keren. Malah keren, loh, deh. Wah, sekiranya keren loh, keren, keren. Jarang-jarang, loh. punya sebuah harapan untuk negeri kita. Negeri kita ini negeri terkaya, loh, di seluruh dunia, cuma belum mandiri. Oh, gitu lu mandiri karena alasannya iya banyak hal kalau diceritain lagi banyak lagi kalau <laughs> nggak <lagi. laughs> <banyak> <laughs> ya. <Gak> kepancing deh <laughs> <laughs> oke okay dah tuh deh terima kasih banyak udah meluangkan waktunya datang terima ke pod ya, dari... ke podcast yang nggak <laughs> penting nggak <Tidak> penting <laughs> Pak kasih udah hmm. waktu. Semoga next kita bisa ngobrol ngobrol lagi dan bisa beraktivitas bareng. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena kita baru berwacana nih selama ini. Kemarin-marin masih ngobrol-ngobrol kan belum. Oh, iya, bisa oh, iya aku sempat sempat sih. Kesempatannya aku. belum. Iya, ya belum ketemu ya. Belum lewat. Nantilah, nanti nanti pasti Semoga semoga kita dapat kesempatan. Iya, pasti. Ya, semoga uh, selalu diberikan kesehatan kita juga okay. semoga panjang umur dan Ya, paling tidak kita bisa membuat sebuah karya yang berguna lah untuk negeri ini gitu. Asyik. Ayy, Asyik. serius Oke. Serius terima kan? <laughs> <laughs> Makasih banyak, today Thank you. Semoga Papa. tidak bosan-bosan. <susur>. Pak Bro jakir dan semua <laughs> semuanya teman-teman di sini. Oke, okay. langsung aja kita tutup ya. Oke. Okay. lu 2 Bestie. wow